akan kasih kembali channel baiklah gue hari ini jadi mahasiswa lagi ya jadi maafkan alma mater oke okay. jadi gue akan unboxing barang ini ya yeah. gue beli beberapa manekin dari shopee oke okay. it out ya dan singkat nanti setelah gue buka semuanya unboxing baru gue ceritain reviewnya Sorry, satu persatu kalau Welcome back to my channel. Baiklah di sesi kali ini kita akan review beberapa produk manekin yang diperlukan sebagai starter tek mahasiswa baru fakultas kedokteran. Baiklah kita mulai sesuai urutan blog ya yang pernah gue jalanin yaitu pertama itu blog anatomi Nah anatomi ini yang paling penting adalah kalian belajar yang namanya muskuloskeletal ini. Oke jadi muskuloskeletal. Ini gue beli di Shopee Nah Ya Jumpe langsung dari Cina Nah Jadi ini nanti Kalau setelah gue unboxing tadi Memang kondisinya Lagi terlepas ya Nah gue agak kesulitan sih sebenarnya Waktu masang bagian VMWR nya shaft uh, Ini ya Regio Acetabulum ini Nah Tapi secara keseluruhan sih Lumayan representatif ya walaupun ukurannya jauh lebih kecil daripada manekin asli Ma uh, maksud saya cadaver nah ini sudah secara struktur momen representatif dari jumlah vertebrae, bentuk-bentuk oke okay, lah, ini recommended ya untuk kalau kalian beli ya oke, okay, selanjutnya setelah kita belajar dari tulang osteologi, kita akan belajar mengenai muskul ya ototnya jadi gue beli ini nih ya, patung ini Nah ini lumayan representatif terus ya. jadi sisi kanan dan kiri ya yang kanan ini yang utuh yang ada kulit nah sebenarnya yang kiri ini yang sudah di, diseksi dengan otot-otot yang representatif yang lumayan sering sih keluar di ospe ya. nah nanti akan ada yang namanya legendanya ya sebenarnya kalau lo punya atlas anatomis sih sama aja nah tapi dari produsen ini dikasih legendanya elemen ya, membantu sih untuk Low review ya, yeah. oke. Yes. Selanjutnya nih, otot udah nih. Nah, selanjutnya kelihatan review yang visera ya. Yeah. Nah, ini aku visera. Ini sebenarnya sudah ada, ini kuahnya sekitar 28 cm ya. Yeah. Nah, ini kondisinya diplastikin. Yeah. Nah, tapi ini bisa dilepas ya. Yeah. Nah, oke, okay. ketika dilepas ini masing-masing organ dalam bisa lu lihat ya hijau hati ya nah ini nanti bisa disusun lagi jadi kayak misalnya puzzle tuh ya nah Visra oke okay. nanti kita cek nih ya ini digestive ini yang regio thorax ya paru-paru jantung nah oke okay, ini ada selap ini ada diafragma ya oke okay menurut gue udah cukup lengkap ya ya minimal nah ini ginjal ya ya ginjalnya sayangnya nggak bisa dilepas ya. ya kemudian ini oh ada regio regioterap juga nih otak ya otaknya juga bisa dibuka nih Oh kalau lo jadi ini ilmu dasar nih kalau gue koasulu banyak dapat nih di berat-bata karani ya udah syarat ya nah. oke ini bisa dilepas oke ini otaknya ya nah bisa dilepas oke cukup membantu ketika di era daring seperti ini ya kita kesulitan untuk belajar tatap muka nah ini lumayan lebih safe untuk low physical distancing ya belajar di rumah organ, satu persatu organ oke okay. nah, setelah lo paham anatomi tadi nah, mungkin untuk OC ini yang bisa membantu ya, ketika lo mau bikin video uh, skillet ya, skillet untuk pemeriksaan fisik ya, ini bisa jadi pasien simulasi ya, ya sebenarnya lo bisa aja pakai, misalnya manusia beneran saudara di rumah atau keluarga ya tapi kan, terkadang kurang nyaman dan terkadang ada block-block tertentu yang kurang etis kalau kita videokan langsung ya nah contohnya kalau misalnya block reproduksi nah ini contoh nanti skillet yang akan cukup sering di bukan PP juga bisa keluar di OC-nya. nah ini sekumsisi jadi ini ada balonnya ada nah ini bisa menjadi uh, prepusium ya Nah ini gue beli di Bandung, ya. Tidak impor di cina nah, dan ini untuk menekin untuk ke objin ya sebenarnya. Ini juga bisa dipakai untuk ke pemeriksa pemasangan IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, ya. Jadi ini ada cervix, ya. Nah nanti sebenarnya gue udah beli juga IUD-nya tapi lagi dalam perjalanan. Dan untuk basic surgical skill ini bisa lo pakai kayak ini, ini manekin kulit sebenarnya ya, jadi ini akan lo pakai untuk latihan hacking ya, kayak ya be bentuk lukanya masing-masing, dan ini bahannya karet ya, oh, karet ya, kalau dicolok sih ini gue rasa tinggal bisa dilepas, digunting ya. nah, nanti masing-masing skelep ini akan gue videokan nantikan youtube gue selanjutnya Ya, jangan lupa share, like, and subscribe Oke, okay, bye-bye